update dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita keunggahan pertama persahabatnya ada yang manis Ada yang tentunya membuat kita bahagia banyak persahabat ya Tentunya ini momen ketika di vlognya baru dilar wow, Kita lihat aja persahabat ya Tentunya tatapannya penuh cinta banget persahabat ya Antara keduanya Lesti dan Rizky Bilar Saling tentunya tatapan penuh cinta banget nih persahabat ya Sejumnya dede apalagi nih ternyata sangat manis dan membuat kita bahagia persahabat ya Mudah-mudahan kebahagiaan juga Selalu diberikan kepada idola kesayangan kita kita lihat aja ke selanjutnya Para sahabat ya aduh tentunya dedek bersandar di bahunya abang Bilar Nih yang tentunya melihat kekiutan kemesraan dan tentunya kekiutan dari Lesti dan Bilar Yang membuat kita semakin bahagia Mana nih para sahabat, ya pastinya kita bahagia dong Melihat kekiutan kemesraan yang tentunya selalu diberikan kepada kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar dan ini ada momen spesial banget nih persahabat Ya ini adalah tentunya momen terkiod nih Dedek LST Dwayo nih <laughs> Saking gemes, saking gregetnya nih persahabat ya Abang Bilar kepada Dedek LST Dedek LST tentunya langsung Dwayo Will aja nih persahabat ya Walaupun tentunya isinya prank Tetapi kita fokusnya hanya ke LST dan ke Rizky Bilar aja yang Mereka tentunya so sweet banget memberikan kebahagiaan untuk kita semua Postingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh akun Instagram Lesti Bilar Team, yang mana ada sebuah kalimat caption nih Pak Sahabat dikatakan, "Woi gimana nih tolongin mimi nggak berhenti senyum udah kayak orgil nih." <laughs> Pastinya persahabat ya yang melihat postingan foto ini tentunya bahagia dan guling-guling nih persahabat ya saking gemes saking bahagianya persahabatnya melihat kebersamaan dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan keunggahan berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial juga semalam para sahabat ya Tentunya Dedek Lesti Foto bareng Ilal dan sadrinya ya para sahabat ya Disitu kita lihat nih ada yang beda banget sama Ilal Tentunya baju baru para sahabat ya Dan tentunya akhirnya dipertemukan dengan cucunya Ada sebuah kalimat caption yang dikuliskan oleh Kak Rivi ya Ini cute banget para sahabat ya Alhamdulillah tentunya baju lebaran Ilal sudah dipakai persahabatnya membuat kita bangga dan bahagia aja nih melihat postingan foto ini persahabatnya ada sebuah kalimat kayak sejuga yang dituliskan oleh Leslar Update situ mengatakan akhirnya setelah tujuh Purnama Ilal mondi dah ganti ya bajunya Cute banget nih persahabatnya memang luar biasa banget tentunya kasih sayang plastik juara kepada Ilalnya nih. Kita lihat juga keunggahan berikutnya. Di sini tentunya baju baru Ilal harganya fantastis, para sahabat. ya kita lihat aja nih. Tentunya untuk baju baru yang dipakai oleh Ilal ini dibanderol seharga 805.000, para sahabat ya. Ini luar biasa banget, keren dan tentunya luar biasa banget mahalnya tentunya, para sahabat, ya. Ilal aja pakai bajunya tentunya Harganya sangat mehong banget nih persahabat ya Tentunya luar biasa banget Mudah-mudahan rezeki Idolah kita selalu lancar Dan tentunya selalu diberikan keberkahan Buat Lesti dan Rizky Gila Dan keunggahan selanjutnya Para kita lihat ada kapal terbaru ya Tentunya semalam Abang Bilar meetingnya bareng Kobas. persahabat sahabat ya, kita lihat aja di unggahan terbaru Basuki Sirojo. Di sini memposting sebuah postingan bersama Abang Bilar nih. Nah tentunya di situ ada proyek terbaru mereka, para sahabat ya. Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran terus nih buat Kobas dan Abang Bilar yang tentunya memberikan selalu inspirasi dan kabar-kabar baik buat kita semua para fans ya. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Basuki Surojo situ mengatakan Apa ya kira-kira dan dan Ndinku penasaran gak sih bisnis atau yang itu sih yang semua bikin semua happy Wah persahabat ya Nanti gak segera ya sama kakak Rizky Bilar masih selalu support ya tuh persahabat ya Tentunya, kita selalu pantengin, selalu pantau terus kabar terbaru, project terbaru dari Abang Bila bersama Kobas, para sahabatnya doakan saja, support terus saja untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dukungan dan respon yang sangat positif, para sahabatnya dari para fans. Ya ini salah satunya dari akun Kendari 01 Disitu komentar Alhamdulillah semoga rezeki Kak Rizky Bilar Dan Bapak Basuki Seroju Selalu diikatkan dan dilancarkan Berkah dan bermanfaat buat banyak orang Amin Itulah support doa dan dukungan dari fans ya Untuk idola kita nih Yang selalu tentunya Mendoakan buat karya-karya dari idola ke kita, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tentunya. Dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga. Ini tentunya ada unggahan spesial banget nih, bersahabat ya, dalam Instagram ini. Per ini, bersama Kak Putri dan Dede Lesti nih. ini semalam bersahabat ya. Kita mendapatkan keseruan tentunya dalam live Instagram tersebut, yang menentunya tentunya Mini Perita mau berhenti ke kamu nih, para sahabat ya. Saat live bareng Dedek Elasti dan Kak Putri nih, wah, tentunya ada sebuah uh, kalimat yang disematkan oleh Dedek Elasti nih, "Hiri hari hari host, sisa malah kata-kata Dede ya, aduh, ngebengek banget pastinya, bahagia nih." Melihat, tentunya like Instagram dari mereka bertiga. Para sahabat, ya, ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan: "Masya Allah, suaranya Bunda Dede be, berdimage banget, ya, bun dengar suaranya aja udah seneng banget, dah ditambah sama Putri dan Mimi Perida. Klop banget, katanya ya." Ini tentunya dari post oleh akun virus leslar para sahabat, ya, tentunya dedeknya nggak kelihatan nih. Walaupun hanya mendengar suaranya saja kita sudah bahagia dan bangga banget para sahabat ya Tentunya banyak sekali yang senang dan bahagia melihat live tersebut salah Satu satunya di sini dari akun yuvitasari underscore alufini Disitu mengatakan, seru banget live nya bufi, raku nonton sampai udahan putri sama dede bikin pengek Terus yang pas Paul hari Ridwan Trio Bobrok oleh bareng Mimi Peri Bikin aku ngakak tenang malam katanya ya Semoga aja ada yang awfulnya di JTV soalnya Bikin bos banget, bikin ngakak banget Apalagi yang pas Live 88 terus kepalanya pakai selimut Aduh, hasilnya cute banget kalau udah live Instagram bareng dedek dan putri para sahabat ya Mudah-mudahan selalu kita doakan saja diberikan kebahagiaan terus buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan juga kita persahabatnya hari ini kita mendapatkan sedukan vitamin, kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini, persahabat bagian tanggapan kalian. Silahkan berkomentar bahwa ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.